Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube video Kitchen Di video kali ini aku pengen share ke teman-teman semua Aku bikin cemilan yang renyah dan gurih Tapi ini ekonomis banget Karena aku cuma pakai tepung tapioka. Ini bener-bener renyah Pokoknya buat teman-teman yang penasaran gimana aku buatnya Tonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa di subscribe, di like dulu videonya Terima kasih Bahan utamanya Aku pakai 150 gram tepung tapioka. Kemudian ini ada Setengah sendok teh bawang putih bubuk Bisa diganti bawang putih yang segar 2 siung Setengah sendok teh garam Kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk ini nanti pakai 100 ml air Tapi airnya harus mendidih ya teman-teman Nanti kita panaskan dulu Langkah pertama Ini untuk tepung tapiokanya, Aku mau pindahkan ke wadah yang lebih besar Kemudian langsung kita tambahkan Kaldu bubuk Kemudian bawang putih bubuk Garam Ini kemudian kita aduk sampai rata ya teman-teman Untuk bawang putihnya bisa diganti dengan dua siung bawang putih yang segar ya. Lanjut, kita langsung tuang 100 ml air ini mendidih ya teman-teman. Jadi seperti ini teksturnya. Aduk sampai rata sambil kita nunggu untuk panasnya berkurang. Kalau panasnya sudah turun, kita bisa uleni dengan tangan ya teman-teman. Pastikan tangan kita sudah bersih. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di-subscribe dulu channel Diah Kitchen karena membagikan resep masakan sehari-hari yang mudah untuk teman-teman semua ikuti. Terima kasih. Hmm. Ini aku lanjut, uleni pakai tangan. Kita uleni sampai ini adonan ini kalis ya, teman-teman. Seperti ini, kemudian kita bisa pindahkan ke alas kerja. kemudian ini kita potong sedikit-sedikit seperti ini kecil-kecil ini kita mau bikin kayak cacing-cacingan dulu ya teman-teman panjang, bulat itu. terserah aja gimana caranya yang penting bentuknya panjang-panjang lakukan sampai adonannya selesai kita buat panjang-panjang semua dulu ini aku udah selesai ya teman-teman kemudian bisa kita potong-potong ini kita bikin manual potong-potong Gak perlu pakai ukuran Sebenarnya untuk pilus ini Atau tiktak bisa dijadikan Ide UMKM atau Ide usaha ya teman-teman Karena ini tuh modalnya ekonomis Tapi hasilnya tuh banyak dan enak Langsung kita Masukkan ke minyak yang Agak hangat aja Kemudian nanti lama-lama dia akan mengapung sendiri ya teman-teman Untuk pilusnya ini Jangan kita aduk dulu kita aduk ketika semuanya sudah mengapung seperti ini. Untuk pilusnya, ini sebenarnya enggak terlalu menyerap minyak, jadi ini irit untuk penggunaan minyak gorengnya. Kita goreng sampai minyaknya sedikit tenang. Ini tandanya, pilusnya udah mau matang, ya, teman-teman. Nah, ini pilusnya udah bisa kita angkat, kita tiriskan sebentar. Ini aku dua kali goreng ya, teman-teman. Jadi sebanyak ini pada cuman pakai 150 gram tepung tapioka. Alhamdulillah, 150 gram tepung tapioka bisa jadi pilus sebanyak ini ini renyah teman-teman gurih kemudian e, untuk yang original ini terasa banget bawang putihnya aku mau bagi jadi dua rasa yang satu aku tambahin bumbu balado tinggal kita aduk-aduk Alhamdulillah ini yang aku perlihatkan ke teman-teman ini yang rasa balado ya teman-teman yang satunya rasa original ini benar-benar enak Gurih rasanya Kemudian teksturnya tuh renyah Ini awet sampai Beberapa hari Asalkan nggak masuk angin ya teman-teman Jadi dimasukkan ke toples atau ke wadah Kedap udara gitu Benar-benar wajib buat teman-teman coba Apalagi di musim hujan seperti ini Kita sering nyemil-nyemil Dan mager mau keluar-keluarkan Teman-teman Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai, jangan lupa tonton juga videoku yang lainnya.